Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Success in relationships, oleh Dale Carnegie, adalah buku self-help yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan saran dan strategi praktis kepada pembaca untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan positif dengan orang lain. Inti dari buku ini berpusat pada gagasan bahwa hubungan yang sukses dibangun atas dasar saling menghormati, kepercayaan, dan komunikasi yang efektif. Carnegie menekankan pentingnya memahami dan berempati dengan orang lain, belajar untuk secara aktif mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dan menemukan titik temu untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Salah satu tema utama buku ini adalah kekuatan komunikasi positif. Carnegie menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang positif, menghindari kritik dan hal negatif, serta memberikan pujian dan penghargaan yang tulus kepada orang lain. Dengan melakukan itu, dia menyarankan agar individu dapat membangun kepercayaan dan hubungan dengan orang lain, dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana hubungan dapat berkembang. Buku ini juga menyentuh faktor kunci lain yang berkontribusi pada hubungan yang sukses